Ketika anak nurut disuruh tidur. Tahu? iya nyak. Tidur siang sana. Tersore mau ngaji. Iya nyak. Ketika anak badar disuruh tidur. Tong, iya nyak. Tidur siang sana. Ah, orang lagi main game juga. Ini